Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Terenggak Official. Oke kita sedih di video kali ini di sini akan membagikan berit-berit yang terbaru lagi dan yang ter termis ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu nya oke okay, lanjut ke presiden kedua ya oke okay, lanjut ke presiden ketiga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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke tujuh I think I'm going down. Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan Oke okay, lanjut ke versi yang ke 9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 Oke, lanjut ke versi yang keempat belas. Oke, lanjut ke versi yang kelima belas. oke okay, lanjut ke berisida yang ke-16 ya oke okay, lanjut ke berisida yang ke-17 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-19. Oke, lanjut ke versi yang kedua puluh.